Teman-teman, kembali lagi bersama saya Andre dari pintarforex.com. Teman-teman, kali ini saya mau mengulas untuk rekomendasi entry eh, hari kemarin. Kemarin, saya merekomendasikan bahwa eh, potensi harga emas masih mengalami penurunan. Eh, memang, saat ini emas mengalami penurunan. Hmm, target target satu yang saya bilang ini, di ini tercapai target kedua di area 1806 juga tercapai bahkan sampai target ketiga di 1794 tercapai juga namun memang kemarin ini kalau kita lihat koreksinya ini nggak uh, begitu besar nggak begitu sampai di uh, harga yang saya, saya rekomendasikan untuk membuka posisi sell di area 1827 sampai 1835 jadi harga ini langsung bergerak turun memang ada koreksi cuman nggak terlalu besar turun turun turun sampai target 1 target 2 dan target 3 lalu bagaimana rekomendasi entry untuk hari ini nah karena kalau kita lihat ini dia udah udah nembus jauh dari beberapa support ini kita bisa langsung tarik aja fibonnya ke bawah yang area yang dia gagal menembus. Nah, untuk hari ini kurang lebih e, bisa kita perhatikan rekomendasi entry itu di area 1813 sampai 1826. Nah, kalau kita perkecil ini kelihatan ini masih beris maka saran terbaik dari Pintar Forex kita masih membuka posisi sel, namun selnya di mana? Nah, ini di 18.13 sampai area 18.26 Kalau kita mau entry sel yang terbaik. Nah, untuk target 1 itu di area 17.91.73 Target 2 di 17.76.46 Target ketiga di 17.57.04 Nah, jangan lupa Selalu kita gunakan yang namanya stop loss Nah, untuk stop lossnya sendiri Untuk terjauhnya di area 18.47 Atau Kalau harga bergerak kencang Dan berhasil menembus area 18.26.42 Itu sudah bisa kita sebut untuk stop loss Oh ya, selain itu Kita Video ini dibuat bukan untuk ajakan untuk membeli ataupun menjual, karena kamu bisa saja mengalami kerugian dalam perdagangan. Video ini dibuat hanya untuk edukasi semata. Baik, sekian informasi yang dapat saya berikan hari ini. Terima kasih.